satu hati, satu kata, buat bikin senang hati orang lain, Allah ciptakan satu malaikat dari hasil kesenangan orang mukmin Allah ciptakan satu satu malaikat disediakan, begitu pikir lagi, dua, tiga, empat ini malaikat ngedampingin kita, ini malaikat ngedampingin kita, sampai kapan nanti diomil kiamah jangan lupa mengembirakan dan membuat senang orang yang beriman orang yang beriman orang mukmin. Nih diajak ngobrol sendagurau gembirakan hatinya senangkan hatinya apa kata Nabi SAW barang siapa seseorang mengembirakan hati orang mukmin, lebih baik daripada dia ibadah selama 60 tahun woy hey. bu suami beriman enggak oh ragu-ragu beriman nggak? bikin seneng dong suami bikin gembira suami lu mah milih-milih gembira cuma sama teman sama suami mabu. muka ditekuk 16 bapak juga gitu pak istri udah capek dari pagi sampai malam nyapu, ngepel, masak, nyetrika gembirain pak kasih duit 100 juta, 10 juta gitu amin Amin, kita nggak tahu kali ini bangun angkat pantat duit nempel, amplop pesona, ya paham ya? Bikin seneng hati orang lain, tahu nggak saya diajarin sama Habib Gores doa, mau diamalin oh gak doanya ringan, gampang. Saya yakin ibu bapak nggak pernah baca doa ini, yakin hakul yakin. Apa bib doanya? Saya ditanya sama Habib Ki. Kalau kita minta dunia, udah banyak orang minta dunia. Betul? Kita minta akhirat, Allah udah kasih banyaklah buat urusan akhirat. Tapi mintanya gini Ki. Apa Bib? Nih, minta doanya kata Habib Gores, Ya Allah, izinkan hamba membuat senang hati orang lain dan izinkan orang lain membuat senang hati. Tuh. Pernah nggak doa begitu? Makanya orang lihat lu enak aja. Buh, orang dekat kita senang, jauh dari kita bukan senang, PA kangen, kangen. Kalau dekat senang, gembira hatinya, gembira nih kayak anak-anak katroh. -anak Ntar pulang bentar lagi gembira, amplop sih. Dadi bayar belum lu? <laughs> Soalnya nengoknya males. <laughs> Ibu bapak yang dirahmati Allah. Bikin seneng. Tetangga, ibu, masak, banyakan. Kasih tetangga, kira-kira tetangga senang gak? Tuh, tetangga juga balikin dong mangkoknya. Kadang udah dikasih mangkok gak balik, sayur gak dateng. Betul kan? Lah itu. Senengin, senengin. Bapak, ketemu Pak Kuhu. Pak Kuhu, sehat. Assalamualaikum, waalaikumsalam Ada duit kasih Pak Kuhu lo kok begitu, oh Pak Kuhu yang harus ngasih ya maaf, sindiran alus Pak Kuhu ketemu, Asatid, kiai Ustadz datang jangan kosong bawa tuh sejuta dua juta amin gitu Pak Kuhu jati nggak pernah absen Jalsatul Idhnen dari Ciwaru ke Ciawi ke Ciputat hadir terus saya nggak pernah ibu-ibu sama bapak-bapak datang ke Jalsah oi lo ambil ilmu jangan ilmu kuburan dong maunya didatengin ngedatengin nggak mau lah kebayang kuburan nyamper atau ada di depan rumah kita ya dateng dong tuh ke majelis salah satu itu lain rasulullah saw mau hidup berkah gak? satu minggu sekali masa nggak bisa sih hati kita dengerin ilmu bisa nggak kenapa ngelunakin hati tenang utang malu lupa betul nggak masuk mobil inget lagi Mobil kreditan, betul. Datang dulu nenangin ha hati, baca solawat bareng, nimba ilmu masalah fikih Bidayatul tulah hidayah. Guru-guru kita yang yang mengasih arahan daripada guru-guru kita ilmu-ilmu yang manfaat. Ayo dong hadir, ya tahun besok, yaitu ustad. Kalau yang mengundang saya, mengundang dewan guru yang lain, kalau nggak pernah hadir jalsah tiga kali, saya nggak bakal terima undangannya. Nih, nih tahun ini tahun terakhir nih saya nih Nerima siapa aja saya terima tar tahun besok yang hadir jalsahnya sering Saya mau terima Kalau hadir jalsahnya gak sering gak bakal saya mau terima Kenapa lah hidup harus ada Take and give dong kalau kata orang gara mah Tahu take and give Saling memberi saling Menerima jangan cuma mau nerima aja Emang lu mau jadi pengemis Siapa yang, kalau seandainya Mau memberi aja siapa yang mau nerima Hidup itu harus ada Timbal balik itu namanya habluminan, habluminan minan nasnya harus dapat buat gembira hati orang lain dan buat senang pahala yang melimpah dari Allah. Ibu bapak yang rahmati Allah tahu Abu Nawas, tahu, tahu di mana lu? Pernah dengar nama Abu Nawas? itu wali min minauliyillah tuh hidupnya selalu bikin senang orang, betul nggak? Apalagi Nu'aiman, Nu'aiman selalu lagi bikin senang Nabi Muhammad SAW. Mau cerita Nu'aiman dulu apa Abu Nawas? Nu'aiman apa Abu Nawas? Nu'aiman. Amplopi nambah dong. Satu hari Nu'aiman ngelihat Nabi dalam keadaan murung. karena dua orang yang dicintai telah kembali kepada Allah. Setiap khadijah tul kubra dan juga paman, kecintaannya, Abu Talib Nabi Murung sedih Nabi Muhammad SAW Nu'aiman berusaha buat bikin seneng berusaha buat bikin datang, ini riwayat macam-macam, ada yang kambing, ada yang makanan ada yang kambing, ada yang makanan ada yang ngasih bahan tapi saya ceritanya tentang Nu'aiman ini bawa kambing Nabi paling suka kambing sembelih makan kambing. Karena hadiah yang dia suka, Nuaiman no kepikiran, "Oh, ini caranya nih." Datanglah ke sahabat Nabi yang jual kambing. "Sahabatku, aku mau beli aku mau berikan hadiah buat Nabi dua ekor kambing. Tolong diantar." "Oh, ya udah. Uangnya dari mana?" "Ya minta sama Nabi." Bawa kambingnya. Ketok rumah Nabi. "Assalamualaikum." salam Ya Rasulullah, ini ada hadiah dari Nu'aiman. Oh uh, iya, Masya Allah. Senyum pertama kali Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. Tuh Nu'aiman kerjaannya. Senyum. Nu'aiman ngintip aja dari baling tembok. Begitu selesai ngasih, ini sahabat nggak jalan-jalan, diem aja. Yang dagang kambing, diem aja. Ditanya sama Nabi, apa lagi? Ada lagi? Enggak Ya Rasulullah, aku minta uangnya, kata katanya. Ini hadiah dari siapa dari Nu'aiman? Engkau yang bayar Ya Rasulullah, katanya tu coba lihat kelakarnya daripada Nu'aiman membuat Nabi SAW bahagia Nabi bercanda Nabi hobi bercanda senang Nabi bercanda saat di mana Rasulullah sedang duduk dengan para sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali saat itu lagi panen kurma pak lagi panen kurma Nabi adil satu piring 20 biji kurma satu piring 20 Nabi sambil makan Nabi ngobrol sama Sayyidina Abu Bakar sambil ngob, itu sunnah nabi Ya, orang ngobrol, tatap matanya ya, denger, simak apa yang dibicarakan kalau kita kan orang ngomong tangan ke sini autis betul enggak? orang ajak ngomong, kita ke handphone aja tangan kita dengerin, orang ngomong dengerin, dia ngomong capek itu dengerin nabi Muhammad ngedengerin, lagi ngedengerin sambil makan kurma Ali iseng mantuk loh Mantu, Bercanda memertua Bapak berani Bapak pernah begitu Pak ngedaham aja takut Sena Ali makan kurma Bijinya dibuang ke piring Nabi Biji kurmanya dibuang ke piring Begitu habis selesai bicara Sena Ali bilang "Hei sahabat, lihat tuh Nabi makannya lahap banyak Rasulullah lihat piringnya Dilihat ke piring Sena Ali Yang paling lapar engkau wahai Ali, kenapa? engkau makan sama biji-bijinya katanya <laughs> Nabi hobi bercanda senang sahabat, senang maka dari itu selalulah buat senang hati orang lain jangan selalu punya pikiran negatif kepada orang lain apalagi iri urusan manusia lain, jangan tetangga beli kulkas kita yang meriang tetangga beli motor kita yang encok jangan Nikmat, senangnya orang kita harus ikut senang dengan kesenangan orang tuh kayak begitu. Inilah ciri-ciri umat Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya bikin senang hati orang lain. Coba kita lihat ada satu hikayat. Jika kita membuat senang hati orang lain, ini dari tadi saya udah bikin ketawa berapa kali nih? Banyak ya?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 saat kiamat lagi orang takut hati was-was penuh ketakutan ini malaikat berubah jadi sahabat datang samping kita tenang jangan takut katanya dia nenangin kita lagi mana mau tenang orang lagi ancur-ancuran dunia jawaban malaikat apa? aku yang akan mendampingimu sampai kelak masuk ke dalam syurganya Allah insya tuh tuh coba lihat Abu Nawas Abu Nawas ini hobinya bikin senang yang dibikin senang siapa? Raja Harun Ar-Rashid Harun Ar-Rashid ini seorang Raja Sultan disegenin suatu saat biasalah Abu Nawas sering sedang gurau tiba-tiba terdapat dari ahli nujumnya ahli nujumnya kerajaan bilang bahwa di rumah Abu Nawas itu ada emas Harta karun di dalam rumah daripada Abu Nawas. Raja nyuruh semua prajuritnya. Gali, lihat tanahnya. Ada harta karun, itu milik negara katanya. Simak baik-baik ya. Itu milik. Ambil prajuritnya, semuanya datang. Gali, gak pakai permisi sama Abu Nawas. Main gali aja dilihat, gak ada isinya. Pulang tangan hampa, balik. Gak ada minta maaf sama Abu Nawas. Kira-kira Abu Nawas kesel gak? Kesel nggak? Kesel Abu Nawas dengan marahnya Abu Nawas Tapi nggak bisa berbuat apa-apa Raja sih Minta maaf kagak, pamit kagak Dia nengok ke kue Dia lihat ke kue Dia ketawa Abu Nawas Kuenya lagi dikerubutin sama laler Kuenya lagi dikerubutin Laler Diambil ini kue Dimasukin ke tempat Selaler-lalernya dimasukin paham ya kue amal lalarnya dimasukin ke wadah dia datang dan bawa besi ambil besi sama kue yang dilalarin bawa besi dia datang ke tempat raja harun ar-rasyid wahai raja saya tidak senang ada apa wahai bunawas ini lagi di depan para menteri ini raja kalau di depan di depan para menteri ada haibahnya ada sedikit wibawanya nggak mau dibilang Oh sayang, nanti enggak bakalan, pasti bakal ditampung. Kenapa? Keinginan rak, rakyat pasti ditampung. Ada apa? Cerita kepadaku kata Harun Arasy. Tolong sediakan kertas dan pulpen. Tulis, saya enggak senang bahwa saja di rumah saya ada tamu yang tak diundang. Bahaja? Baik. Bikin surat kuasa bahwa saya saya berhak untuk menghancurkan orang-orang yang tidak yang masuk rumah saya tanpa diundang ditulis sama Raja Harun al-Rashid, ditanda tangan lah. ini kue dibuka sama Abu Nawas dibuka, laler lari kemana-mana laler ini tamu nggak diundang nggak? tamu nggak diundang bukan? sangking keselnya Abu Nawas ngeliat laler, begitu dibuka kuenya ini besi melayang laler nempel di guci, gucinya dipukul Lalar nempel di kaca, kaca ini dipukul, diancurin tempatnya raja. Kenapa? Saya selesai untuk membalaskan sakit hati saya kepada Raja Rahrun ar rasid Pendidikannya apa? Jangan sekali-kali seseorang yang sudah membuat kalian senang dan bahagia dengan cara kalian dengan kekuasaan untuk menyakiti hati mereka. Percuma, nol. Kembali lagi pahala akan, di, akan disingkirkan oleh Allah, maka akan jadi dosa dalam kehidupan kita jadi kehidupan ini harus seling punya rasa kasih tuh dengar sona jangan malam pertama doang harus senang terus-terusan ya bilang sama istri saya mau kamu wangi dari mulai saya nikah saat ini sampai mati kamu tetap wangi woi para istri Oi, aib kecium bau sama suami pengantin baru wangi banget lu ke kuburan baru ntar kalau udah punya anak satu, anak dua ilah ilah loh, balpirik, cincau, capkampak caplang paling wangi fresker jangan ya bu bu bapak juga gitu, bapak contohin juga bapak juga harus wangi ya, kalau bapak wangi ibu wangi, kan enak kalau bapaknya kurang wangi ibunya wangi, ya kalah banyak istri Betul enggak, Bu? Tuh, makanya nih rumah tangga nih jangan dikira fitnahan itu selesai rumah tangga enggak. Dari diri kita itu juga aib yang kebuka itu bisa merubah hati pasangannya. Ya, jangan pernah kecium bau bau mulut. Tuh, woi, istri. Lo habis makan jengkol, habis makan petai. Hah? hayang dari mana ya? Gak boleh. Ya, yang wangi. Kalau dideketin istri suami nyaman ya pak ya bapak emang enak deket istri yang kurang sedep baunya udah keken topo dari pagi sampai malam begitu aja modelnya ram muka berminyak bisa goreng tempe ya bu ya jangan ya ayo dong seneng bu satu lagi jangan pernah tahak tahu tahak sendawa uh. Berat, awak ah, apa aja lah ya? Itulah pokoknya. Ya, jangan di depan suami. Tutup suami belum selesai makan. Gak boleh, aib. Nguap, nguap, nguap. Hai, nah, tuh gue tahu tuh. Hai, betul ya? Tuh, jangan. Tutup. Kalau bisa, mingkem. Lo di depan suami main mangap, gede banget lo. Kayak Daniel. Wah. Tutup. Paham ya? Perempuan aibnya banyak. Benar-benar, tutup. Aib, orang muap mana ada yang cantik sih. Apalagi lagi ngeden. Muka begitu. Kan gak enak dilihatnya. Yang terakhir nih. Buang angin. Oi. Pengantin baru aja baru kenal lagi deket-deketnya. A. entar ya A. Kenapa? Saya ke belakang sebentar. Masuk kamar mandi. Kenapa Neng? Buang angin A. Uh ahlak banget suami bilang. Hmm, nih calon istri nih. di calon istri yang begini nih. Dapat tiga bulan kawin. Berabat, berobot, berabat, berobot. Tuh pantat dor. Pak bilangin. Bapak harus ngomong, yang Bapak nggak suka ngomong, Pak, jangan cicing weh. Terima nggak enak, lu Ya Allah, Bu, ya, jangan aib. Ya, Bib, kalau Bapak kok boleh aja kentut yang namanya Imam, mah bebas. <tik> lah, Imam, rumah tangga betul nggak? Ya, kali nggak sempet dia lari. Kaho-kaho. Suami durhaka sama istri kan ada di dalam hadis. Ada nggak? Ada nggak? Ada. Suami durhaka sama istri ada? Nggak ada. Hadisnya ada. Ya Allah jangan kau terima amal ibadah seorang istri yang durhaka sama suaminya. Itu. Malaikat Jibril yang doa yang aminin Nabi. Ada lanjutannya. Nggak sampai ke situ suami yang durhaka. Nggak ada. Suami mah suami soleh semua nih. Luma bukannya Amin, hai hai. doain biar jadi suami yang so Emang di sini ada yang lakinya kayak Firaun. Syukur sama Allah, walaupun ya perit-perit dikit, mengapa apa? Pertahanin pak. Abis dikasih banyak keperna dan dan buat bapak sih, dan dan kondangan doang ya, bu. Tadi kembali lagi nih dapat rezeki banyak, alhamdulillah dapat sedikit alhamdulillah. Ibu mau beli lipstik, lipstiknya udah dikorek nih. Ya, udah dikorek. Pakai tuh sambil depan bapak. Yang beak. Suami ngelarin duit 3000 perak ambil. Ambil alhamdulillah. Cukup nggak? Cukupin aja jalan ke warung beli Fanta kulum-kulum. Merah enggak tuh bibir? Kondangan bibir merah pulang, selesai hilang, pulang selesai. Gampang kalau hidup mau ikutan aturan mah. Betul Pak? Tapi mudah-mudahan di sini rezekinya dilimpah ruahkan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Yang berkah yang halal. Insya gitu minta doanya. Jangan minta ya Allah banyakin rezeki hamba. lah Buat apaan lu? Rezeki banyak buat apa? Ngomong ayo buat ibadah abislah bohong ketemu duit banyak ya abis tuh beli skincare, pajar, cewek Wah dibeli semuanya. Allahumma nih sekarang kita doa ya Allah banyakin rezeki kami. Jalan masuk sampai rumah buka pintu kamar ketibaan duit kaget nggak? Kena jantung paeh. Manfaat rezekinya kagak mintanya Ya Allah berkahkan rezeki kami rezeki yang halal, yang berkah, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yomel tuh mintanya begitu terus minta lagi ya Allah panjangin panjangin umur kami lah, emang mau lu umur panjang? mau umur panjang, yang lain mati lu sendirian mau Ya Allah panjangkan umur kami dalam faat ibadah kepada kepada Allah, itu mintanya Lu minta umur panjang, salah doa, hati-hati lu. Ya, hati-hati. Minta terus kepada Allah. Tandarkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan rezeki kita, umur kita, surga Allah pilih buat kita. Ya, saya setiap kali keluar dari rumah, saya minta sama Allah, Ya Allah, seberapapun banyaknya orang di malam ini, saya tahu tausiah, Allah curahkan rahmat. Allah berikan hidayah. Sebagaimana Allah banyaknya di malam ini kita kumpul di dunia seperti ini Allah kumpulkan kita juga di dalam syurga bersama Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Mudah-mudahan apa yang disampaikan di hari ini menjadi bermanfaat buat kita semua Mudah-mudahan Allah berikan hidayah buat kita sebagai hamba yang terus-terus bersyukur kepada Allah dan terus-terus menerus untuk ibadah terus kepada Allah. Amiina ya Rabbal. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya Wa bila hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh